Merampungkan misi perjalanan pahlawan, perjalanan pahlawan. Nah, saya ketik langsungkan 4 berhasil bro Oke, okay, yang mana Oke. Okay. Uh. Dua kali berhasil. Oke, okay, coba lagi. Yang ini agak susah ya. Ininya curang banget nih. Tuh kan. Geraknya cepat banget dia. Oke okay, berhasil bro Satu lagi bro Oke okay, thank you Perjalanan pahlawan Ketuk untuk membuka Boom Gitu bunyi Oke, satu perjalanan lagi L-U-S-C L-U-S-C L-U-S-C Oke lut lut lut, lut, lut, lut, lut, lut. membawamu Pergi jalan-jalan Oke, kita mulai Oke okay, kita mulai men Konsaluramus Oke okay. kamu memang oh. Tapi ini Kalau kita gerakkan secara otomatis juga pasti juga menang bro Nih ya Secara otomatis Tillman Nah buat mainan Karena ininya apa Lawannya nggak sepadan saya cuma ngerambungin misi perjalanan pahlawan, perjalanan jalan-jalan bertemu denganmu. Oh, kamu memang cantik sayangnya tapi kok nono. No. Coba kalau selusin dapat enggak? selusin Jepun Hu Oh Kamu yang salah, karena kamu yang mulai Main belakang, coba nih, bulin aku Selama ini, aku salah menilai Di belakangku, kamu asik selingkuh Laku maafkan tapi tak ku lupakan, selama tinggal mantanku cari yang baru lagi sekarang bukan pacarku. Oh, oh, aduh ngelag bro, aduh ngelag bro. Bro. bro, bro, bro, bro, bro, bro, bro, bro, bro, bro, bro, bro, bro, bro, bro, bro, bro, bro, bro, bro, bro, coba deh bro, sendiri deh kita sati keepernya seenak cidat aku katipun oke, oke, oke, oke sati lagi, sati lagi Alexi, sih bro cuman mau ngabisin perjalanan pantauan doang begini ya not funny not funny oh oh oh oh live aja lagi um, live aja kita saatnya live aja Goncalo Ramos. Cepetin lah Tuh, relak loh coba lepas dulu deh Lepas dulu Lepas dulu Lepas dulu, hilang Terbiasa sudah kekini Memandang jauh bersembunyi Kosong, raut wajah menanti Namun diam yang dapat ku pilih nge 90 terus mau nyetak 12 kosong Tapi menitnya udah 88 8 Bah, ku dari mimpiku Agar berhenti ku Oke okay. Waktu penuh lili lile terjerah jauh tumpuk kiri berhasil kamu menang. cepung <SILENGESAR> <Bum. SILENGESAR> hadiah turliga coba saya mau lihat hadiah turliganya itu apa aja perjalanan pahlawan turliga coba Back <SILENGESAR> matahawa gak cukup and I am so sorry I cannot sleep I cannot dream tonight I need somebody and always back lagi, coba kita claim star pass Ceko kabe paket barang oke okay. paket barang, paket asyap lu banget tak Misi, misi. Sentuhan pertama, sentuhan lembut, sentuhan lembut. Lama, cepu. Oh, <tune> astagfirullahaladzim, oh. oh, ngantuk bro. Acara, ke FIFA World Cup coba. Ini aja lama lo, geser naik ini. Nih coba udah bisa main soalnya coba gua entry kamu tidak mencukupi hadiah FIFA World Cup udah saya klaim semua udah saya klaim sebelumnya apa yang lagi apa yang lagi ngapain lagi